Tari Rejang digelar untuk menyambut tamu dan warga yang datang ke Pura Desa Lanpuseh di Desa Kapal Kabupaten Badung, Bali pada 10 Oktober yang mengawali tradisi siat tipat bantal atau perang ketupat yang dalam bahasa setempat juga dikenal dengan sebutan Aci Taburah Pengangun. Setelah para peserta sebelumnya mengikuti sembah yang bersama di mana pemangku desa adat memercikan air suci agar mereka tidak terluka. Hingga kemudian peserta membuat dua kelompok yang berdiri saling berhadapan. Di depan mereka telah tersedia ketupat dan penganan khas Bali yang bernama Bantal. Ketupat melambangkan feminin dan Bantal melambangkan maskulin. Setelah aba-aba diberikan, kedua kelompok saling melemparkan ketupat dan Bantal di sekitar Pura. Kemudian dilanjutkan di jalan raya kapal yang ada di depan Pura. Inilah untuk pertama kalinya tradisi itu kembali digelar setelah sejak pandemi COVID-19 terjadi sempat ditiadakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas kesejahteraan, hasil panen yang berlimpah, dan terhindar dari bencana. Sekaligus memohon kemakmuran, khususnya bagi lahan pertanian mereka. Karena mereka meyakini apabila upacara itu tidak dilaksanakan, akan banyak warga yang terkena penyakit. Karena menurut cerita, cerita, tapi semasa kami yang sudah hampir menyaksikan dari umur 15 tahun, ya, itu belum pernah tidak dilaksanakan. Dari situlah perwujudan Siwa turun dalam saat pelaksanaan warisan budaya tapenda yang amat disakralkan oleh masyarakat yang ada di Desa Datukang. Bagi kami, ini luar biasa sekali, dan saya satu kata, hankan dalam serikat. Setelah 30 menit, pemangku pura memberikan aba-aba untuk mengakhiri Perang Ketupan. Tradisi yang menurut cerita setempat telah ada sejak abad ke-14 Masehi itu, digelar setiap tahunnya bertepatan dengan jatuhnya Purnama Kapat dalam penanggalan sasih atau sekitar bulan Oktober dan November. Dari Badung Bali, Pandeyuda, Kantor Berita Antara mewartakan.